guys, ini es krim enak banget enak gak? enak gak? es kepal upin nih, mantap ya es apa ini namanya? es gucialit es gucialit newe tang jahe apa sama sekutah? newe tang jahe hmmm, terus ini namanya es apa ini? kurewet milk syrup. hah? Milk stick Milk stick. Uh, Ini tahu crispy Apa yeah, Jamur crispy ya Sorry <laughs> Ini sama Anak gue Fatah huh? Fee pat, uh, nya fatah game uh. Jangan lupa di follow ya guys Wow Enak enak deh Hah Enak mantap ya Mantap dah. Wow banget tolong kita di warung bu Cipto nih di warung bu Cipto tepatnya di Jalan Ayani Lumajang nah, punya sendiri mau minum wetang jaynya ini enak banget mantap wetang jaynya nih oke ya Goes siang-siang terus mampir di kuncipto mantul tepen. wah lah bener nih minumnya tata yata enak enak enak banget mantap ya jangan lupa membakar dan mengisi kalori habis <laughs> gowes, terus <laughs> membakar lemaknya diisi lagi ditimbun lagi apa uh, lemaknya ya isi kalori lagi Isi lemak lagi ini guys ala ala guys apa ini nyata enak Mamanya gak kebagian, Papa boleh nyobain gak? Hah? Boleh nyobain gak? Coba sulapin papa Anak ya? Ayo, ya apa sih nyoba Ini. gini, gini. Nah, kita ini kata lho Lho, udah dimakan papa udah parah -parah. Udah, udah Campur ini Ini, ini bisa Cuka makan Yang ini, yang ini Oke, okay, terima kasih mm. Oke, okay, mantap ya mm. deh mantap Thank you